Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air Hari-hari pada minggu akhir Ramadan Kita bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena Tentang pindahnya kegiatan umat Dari masjid ke pasar Dari masjid ke terminal dari masjid ke stasiun dari masjid ke bandara apa boleh buat itulah wajah kita bahwa lebaran artinya mudik bahwa lebaran artinya baju baru dan makanan lebaran berbeda dengan idul fitri Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikutan Siapa saja boleh ikut lebaran Tapi tidak tiap orang bisa merayakan idul fitri Mau puasa atau tidak puasa, boleh lebaran Tidak dilarang sama petugas keamanan Mau ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan Boleh ikut lebaran tapi tidak berarti merayakan idul fitri Karena selalu ada kos dari apa saja yang kita lakukan Saya mau cerita, mau dengar ga? <tuk> ada dokter gigi, dokter baru Satu sore praktek Pasiennya empat orang nunggu duduk jejeran Dipanggil pasien pertama diperiksa Berlubang giginya Dicabut tanpa dibius namanya dokter baru pasien ini teriak aduh sakit dok tidak kuat sakit teriakannya keras sekali pasien yang tiga orang yang nunggu gemeter lari semua selesai dicabut diobati selesai tanya sudah selesai dok sudah mas berapa biayanya ratus ribu loh Biasanya kan 50.000 kok 200.000. Biasanya sih memang 50.000, tapi siapa suruh kau teriak? Yang tiga lari. <tik> Cerita pendek ini ingin berpesan kepada kita, selalu ada ongkos yang harus kita bayar dari apa saja yang kita lakukan. Mau ibadah atau tidak, mau jadi orang baik-baik atau jadi buah paling tengik, mau berbuat salah atau berbuat soleh selalu ada kosnya selalu ada ongkosnya kita bicara kembali kepada fitrah idul fitri bagaimana caranya? pertama saya ingin mengutip bagian pendek dari ayat 185 al-Baqarah walitukmilul iddata Walitukabir tashkurun. Ada empat hal dari cuplikan ayat pendek ini. Pertama, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh itu bisa 29 bisa 30 puluh. Pak kalau beda pendapat bagaimana? Ada yang lebaran tanggal 5, ada yang lebaran tanggal 6. Hadirin, bagi yang punya kemampuan berijtihad, silakan melakukan ru'yatul hilal. Bagi yang tidak, lebih aman ikut pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Fa iza salaftum fa 'alaykum bis-sawadil a'zham ma al-haqqi wa ahlihi. Kalau kamu berbeda pendapat Ikut golongan terbanyak yang benar dan ahlinya Jadi walaupun banyak kalau tidak benar dan bukan ahlinya nggak usah ikutin Banyak benar dan ahlinya Contoh 100 insinyur berbeda pendapat dengan 10 kiai Tentang doa kunut yang diikuti pasti 10 Kiai, bukan 100 insinyur. Betul? Atau sebaliknya, 10 insinyur berbeda dengan 100 Kiai tentang konstruksi jembatan. Yang diikuti tentu 10 insinyur. Benar dan ahlinya. Maka yang paling aman, kita punya departemen agama. Departemen agama punya ahli Dari MUI, dari Nahdlatul Ulama Dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah Dari syarikat Islam Dikumpulkan, melakukan rukyatul hilal Yang paling aman Dengerin saja pengumuman Departemen Agama ...tapi tetap menghormati mereka yang meyakini satu sawal jatuh pada tanggal 5. Beda boleh, marah jangan. Jelas? Saudara boleh suka tempe, tapi jangan menghina orang yang tidak suka tempe. Saudara boleh senang tahu, tapi jangan ngenyek karo wong yang seneng tahu. Hadirin yang saya hormati kalau mau kembali kepada fitrah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu makna sempurnakan di sini dua sempurnakan satu bulan penuh dan sempurnakan semangat puasamu walaupun ramadan berakhir puasa jangan selesai kenapa tangan kita masih tetap terus puasa dari mengambil yang bukan milik kita Lidah kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap berpuasa dari memfitnah dan menggunjing orang lain Kaki kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap puasa dari berjalan ke tempat yang tidak baik Perut kita tetap berpuasa dari kemasukan barang-barang yang haram Sempurnakan semangat puasamu Sikap disiplin, sikap jujur Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup Nih, contoh ringan Tadi waktu asar dan zohor, Saudara solat apa tidak? Solat Waktu sebelum solat kan berwudu Ketika berwudu kan berkemur Umpama waktu berkemur itu Saudara korupsi sedikit saja airnya saudara minum, saya yakin, jangankan petugas keamanan, teman wuduk sebelah pun tidak akan tahu, kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kalau selesai Ramadan ini diterjemahkan, insya Allah negara kita bersih, berkurang korupsinya. <tuk> Hadirin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Al-Baqarah 185 tadi Sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu Puasa sebulan penuh Dan kemudian lanjutkan semangat Ramadan Disiplin, Merasakan diri di bawah pengawasan Allah Sekarang ini Allah ditekan Kita iman dalam ucapan Tapi sekuler dalam perbuatan Tuhan cuma ada di masjid di kantor Tuhan hilang maka korupsi merajalela. <tuh> Tuhan cuma ada di masjid di pasar Tuhan hilang maka timbangan tetap curang iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan kalau jiwa dan semangat Ramadan kita bisa terapkan insya Allah korupsi akan berkurang sekarang kan kita prihatin Yang tadinya teriak-teriak wong cilik malah ribut rumah mewah Uy. Uy. Uy. Yang tadinya teriak-teriak rakyat kecil Sekarang malah ribut soal villa 5 miliar Ini kan menyedihkan Memilukan dan memalukan Tidak punya sense of crisis Nah saya juga nggak tahu apa itu udah dengerin aja kenapa sih usil bener padahal ekonomi kita masih terpuruk lapangan kerja sulit jumlah pengangguran rata-rata 2 juta orang per tahun lapangan kerja baru sulit terbuka karena investor Jangankan yang dari luar mau masuk, yang di dalam siap-siap keluar. Akhir kita dengar Sony, pabrik elektronik besar, mau cabut lagi pindah invest ke Taiwan. Menyusul pabrik silet yang di Ciputat itu. Ketika ditanya apa investasi di China lebih murah, tidak dia bilang lebih mahal, cuma lebih pasti. Di Indonesia murah, cuma mejanya kebanyakan. Biaya siluman, namanya siluman gak karu-karuan. Keluar uang banyak, urusan tidak pasti, capek. Disahkan undang-undang penyiaran yang justru ditolak oleh masyarakat penyiar sendiri. Industri penyiaran bakal kolaps. Karena sekarang ini boro-boro mereka industri televisi mau break even point. Mau pulang modal. Dengan ke depan bisa bangkrut. Akibatnya bisa kita pastikan jumlah pengangguran makin bertambah. Hadirin yang saya hormati. Kita memang setuju. Jangan terlalu mengadopsi siaran-siaran televisi dari luar. Kita harus punya filter. Tapi pada sisi yang sama kita juga harus memperhatikan lapangan kerja... buat rakyat kita ini. Sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Kalau jumlah hari puasa sudah sempurna... tuntunan yang kedua dari Al-Quran. Hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Takbiran itu bisa sendiri... Bisa berjamaah, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di surau, bisa dengan pawai keliling, asal dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas umum. Prakteknya yang terjadi, pawai keliling itu mengganggu ketertiban umum, perang petasan. Mengganggu lalu lintas, terjadi macam ada yang takbiran bahwa bendera partai inna wa inna ilaihi ini takbir politik hadirin yang saya hormati kalimat takbir dalam kondisi kita saya ingatkan kepada satu ungkapan Bung Tomo Bung Tomo pelaku sejarah tokoh 10 November yang dikenal sebagai hari pahlawan dalam satu pidatonya saya ingat pernah berkata Andai kata tidak ada kalimat takbir Ini ungkapan bung bungtamu Andai kata tidak ada kalimat takbir Saya tidak tahu Dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa Untuk bangkit berjuang melawan penjajah <klos nói> Ketika Allahu Akbar Itu londo. Kelihatannya kecil, meriam gak meleduk. Dahulu orang-orang tua kita cuma ada dua kata, merdeka atau mati. Tidak berpikir nanti kalau menang dan merdeka, saya jadi wali kota di mana. Kalimat takbir bangsa ini harus bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini harus bangkit mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Bangsa ini tidak boleh terpuruk terus dan semangat takbir harus menjiwai kita. Tidak ada capek dalam perjuangan. Tidak ada puas dalam upaya keberhasilan. Cuma pengantar ke arah keberhasilan yang lebih baik lagi. Waliduqah hendaknya kau agungkan nama Tuhanmu. Nama Allah menjadi motivasi besar dalam kehidupan kita. Ini pesan Quran Al-Baqarah 185. Pesan kedua, setelah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu, agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Kalimat takbir sendiri kalau kita lihat, pada kalimatnya ada kata, La ilaha illallahu wahdah, wa nasara abdah, wa tidak ada Tuhan selain Allah. Esa tidak beranak, tidak diperanakan. Wahdah. Tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Sodaqah wahdah. Allah yang maha menepati janjinya. Wa abdah. Allah yang maha menolong hambanya. Kalau bukan kebesaran Allah berat berjuang Ramadan ini. Melawan musuh yang tidak nyata. Puasa itu kalau olahraga golep. Benar, Pak. Kalau tinju lawannya kelihatan. Betul. Sepak bola musuh kelihatan. Bulu tangkis kelihatan golep. Siapa musuhnya? Itulah puasa, menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Itu lebih berat daripada perjuangan mengangkat senjata. Lebih berat daripada berjuang mengorbankan harta. Tapi kalau di bulan Ramadan saja. Rasulullah menang dalam perang badar. Itu harus jadi sumber motivasi. Dengan kalimat takbir, Dengan keagungan Allah. Bangsa Indonesia harus bangkit dari keterburukan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Jadi bukan akhir ramadan lalu sibuk beli baju boleh boleh tapi bukan itu yang utama laisal id bilibasin jadi walakinnal id bi ta'atin yasir idul fitri bukan pakaian baru idul fitri adalah ketaatan yang meningkat yang telah ditempa digojlo si digembeling oleh ramadan jadi kalau Ramadan rajin baca Quran, lalu selesai Ramadan sayonara Quran, latihan tidak berhasil. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan, selesailah ke masjid. Awal Ramadan puluh haus sampai ke halaman, akhir Ramadan cuma imam berdua tikar. Masjid kembali senyap, padahal masjid adalah pusat kegiatan umat. Saudara lihat dari sejarah, ketika hijrah ke Madinah, Rasul singgah di Kuba. Apa yang beliau lakukan membangun masjid? Ketika sampai di Madinah, kesibukan pertama beliau apa mencari rumah dinas? Bukan, kesibukan pertama beliau mencari lokasi di mana membangun masjid. Isra dan Mi'raj perjalanan besar dimulai dari masjid ke masjid ini indikasi masjid memang merupakan pusat kegiatan umat umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air tidak boleh pisah ada ikan yang tidak betah di air? ada ikan mau modar kalau umat sudah mulai menjauhi masjid Jiwanya yang akan mati. Kalau jiwanya mati, jasadnya masih hidup. Itu namanya bangkai berjalan. Walitu Engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Setelah berjuang penuh. Membina takwa. Mengharap ridho. Mengendalikan nafsu. ingat Ingatlah. puasa itu bukan menghilangkan nafsu. Mengendalikan. Menempatkan pada tempatnya. Manusia tanpa nafsu Bukan manusia Tapi manusia yang disetir nafsu Turun jadi binatang Bahkan lebih rendah daripada binatang Puasa ini menempatkan nafsu di tempatnya Laki-laki Kamu nafsu sama perempuan Betul pak Perempuan suka laki-laki Betul pak Boleh Lewat sini Lewat pintu yang disebut nikah Ini nafsu disalurkan lewat pintu yang disebut nikah. Jangan seperti ayam kawin tiap malam nikah tidak mau. <tik> Hai hey manusia nafsu kepada materi, kepengen kaya, iya pak. Boleh usaha yang halal, jual beli yang halal. Waahalallahu wa riba. Allah halalkan jual beli. Jangan ingin kaya lalu makan renten ingin kaya lalu korupsi ingin kaya lalu buka peternakan tuyul manusia ingin berkuasa boleh tapi tetap punya etika dan moral jangan ingin berkuasa lalu fitnah ingin berkuasa lalu mengadu domba orang ingin berkuasa lalu menghalalkan segala cara kuasa menempatkan nafsu pada tempatnya Manusia yang dikendalikan nafsu Lebih puas daripada binatang Saya Anda. punya ungkapan lama Sebuas-buasnya kerbau Makanannya tetap rumput Saya belum pernah dengar Ada kerbau terlalu buas Lalu makan roti <cukupan> <S discourse> Betul? <beas> <tuh> Tapi manusia Kalau sudah dikendalikan nafsu Manusia bukan cuma makan nasi aspal. <tuh pegang appearing> semen kertas minumnya solar jauh lebih buas daripada binatang inilah kuasa agar manusia itu jadi dirinya fitrahnya jangan dikendalikan oleh nafsu kita ini sudah diciptakan di aksani takwim Masya Allah Presented by The Integral CJ's Management Hadirin Yang ketiga pesan Al-Baqarah 185 tadi Setelah sempurna jumlah bilangan hari puasa Lalu mengumandangkan takbir Membayar zakat fitrah kenapa itu kita lakukan? Mengagungkan nama Allah agungkan nama Allah yang telah memberikan hidayahnya kepadamu Masya Allah ini hidayah kita bersyukur hidayah ini hak prerogatif Allah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kita bisa lihat dalam sejarah ada anak Nabi tidak mendapat hidayah tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh bapaknya namanya kan'an putra Nabi Nuh ada ayah Nabi bernama Azhar ayah Nabi Ibrahim putranya penegak Tauhid, ayahnya produsen berhala ada istri Nabi istrinya Nabi Lut tidak mendapat hidayah tidak terpanggil mengikuti kebenaran lalu Abu Jahal, Abu Lahab paman Nabi melihat Nabi menyaksikan mukjizat, mendengar wahyu melihat tutur kata Nabi hidayah tidak datang kepada dia maka mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran kita Alhamdulillah keponakan Nabi saja bukan mendapat yang namanya hidayahnya ini harus kita pelihara, kita jaga baik-baik. Karena ini merupakan hak prerogatif Allah. ya mayyasa. Diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hadirin sembari kita mengambil pelajaran tentang kanan yang tidak dapat putra Nabi Nuh. Ini saya ngambil bagian cerita sejarah. Mau masih mau dengar? Nabi Nuh diberi umur 950 tahun berdakwah sepanjang hidup 800 tahun beliau dakwah dapat pengikut tidak lebih 80 orang rata-rata 10 tahun satu yang dihadapi ini umat yang kurang ajar bandel buah jingan Tengik. <laughs> Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. I saking kurang ajarnya ini umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh, ketika di puncak kesabarannya, munajat, Ya Rob, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Saya sampaikan risalahmu. Saya canangkan seruanmu. Saya sampaikan ajaranmu. Ini da'autu qawmi laylan wa nahara. Siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa ini kullama da'autuhum. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka. Mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini ya Allah. Habis mau kamu bagaimana Nuh? Sikat saja sudah semua ini. Bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya sikat semua. Jangan disisakan orang kafir. Habisin semua. Itu mau kamu? Iya. Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir Dengan apa saya membuat kapal ya Rabbi? Pakai kayu, no. Kayunya dari mana ya Rob? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada ya Rob. Tanam dulu, no. Membuat kapal kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan bukan sim salabim abra Perjuangan bukan makan lombok. Ini hari dimakan, ini hari pedas. Perjuangan itu proses. Ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa. Itulah perjuangan. Sudah pohon ditebang buatkan kapal di tengah kampung. Uh, umat unjuk rasa lagi. Noh, noh, makin gila. Bikin kapal di tengah kampung mau belayar kemana. Selesai noh, selesai ya, Rob, Naik. Orang-orang yang beriman bersamamu naik, binatang serba sepasang naik, naik Nuh no. naik orang beriman naik binatang serba sepasang, Gerimis mulai turun. Setelah kapal semua terisi, Nabi Nuh kontrol sudah naik semua sudah Nuh no. Mas Bejo ada ada, Bok Paiman naik sudah masuk, oke okay. hei kanan anak saya ikut tidak naik kapal kami tidak lihat Nuh. turun ke bawah ada kanan kami tidak lihat Nuh. naik ke atas purita kelihatan kanan tidak ikut naik kapal kumpul bersama orang kafir di daratan inilah potret kehidupan kumpul dengan orang-orang kafir berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh karena sayang kepada anak dari atas kapal memanggil, Ya Bunayarkamana? Ini bahasa orang manggil Pak. Kanan, kesini nak naik kapal sama papi <tik> Ini terjemahan bebas. <tik> kan'an di bawah. Tidak mau, Pak saya di sini saja. Jangan nak Allah sedang murka akan turun banjir. Kalau datang banjir papa, sa'awi ila jabalin yahsimuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan an naik ke gunung tinggi. Gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan Nabi Nuh akhirnya sadar. Ya Allah, kalau orang kafir tenggelam memang saya yang minta, tapi kan ankan anak saya. Nuh, anggapkan an bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu salik. Nuh sadar, akhirnya bilang, Ana urih, wa anta turid, wallahu fa'alun lima yurid. Aku punya kemauan, kau kan an punya kemauan. Allah juga punya kemauan. Kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan. Nek, sekarang juga kita menghadapi musim banjir. Bukan banjir air saja, banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri kita. Banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal. Tolong kontrol anak-anak kita. Tolong kontrol tetangga kita. Ayo naik kapal. Banjir. Ditutup ayat ini dengan "wala'ala'kum tasqurun atas hidayah yang diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasjakur, tasjakur, dan tafakur, mensyukuri nikmat. Saya berulang kali mengingatkan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bayangkan, Pak." tahun 87an kita itu jadi negara yang bersua sembada pangan beras kita cukup untuk rakyat kita sekarang kita jadi pengimpor beras terbesar kita beli beras ke Vietnam, kita beli beras ke Thailand ke negara-negara yang lebih kecil dari kita kenapa? karena sawah kita, kita tanami gedung dan beton kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur. Awas, azabku pedih. Maka ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur pejabat bisa masuk surga karena jabatannya pejabat banyak yang masuk neraka juga karena jabatannya syukur apa tidak syukur orang alim kiai bisa masuk surga karena ilmunya orang alim pun bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya Syukur apa tidak syukur? Nah, si jabatan sebagai pemimpin lalu menyadari seyidul kaumikhadi Pemimpin suatu umat adalah pelayan bagi umat itu. Pelayan harus melayani, bukan minta dilayani. Selama ini kita memandang jabatan itu jalan pintas menuju kaya. Jabatan itu artinya kekuasaan dan fasilitas, maka yang lahir rampok-rampok baru. Jabatan adalah alat untuk pengabdian di tengah rakyat yang sedang susah, di tengah negara yang sedang terpuruk. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang sadar, Sayyidul kaumikhatimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum itu sendiri. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Dengan mensyukuri itu. Maka makna idul fitri meresap Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Fitrah kesucian. Secara sederhana orang gambarkan kembali kepada fitrah. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih. Suci. Tanpa dosa. Lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Tapi para ulama khulaf ada yang mengartikan fitrah itu kecenderungan kepada kebajikan kecenderungan kepada kebaikan itu juga fitrah kembali kepada fitrah manusia kecenderungan untuk berbuat baik kita lahir bayi tidak punya dosa betul? tidak ada dosa warisan dalam Islam kalau harta warisan ada dosa warisan tidak karena itu dalam Islam juga tidak ada penebusan dosa. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang. Tentu menteri keuangan nomor satu masuk surga. Dosa dalam Islam ditebus dengan taubat. Langsung kepada Allah. Sonder calo, Hadirin yang saya hormati. Kembali kepada fitrah. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih tidak punya dosa kepada Allah lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan soalnya kemudian kita kan tidak hanya bersalah kepada Allah kita ini juga bergaul dengan sesama manusia betul? sebuah hadis sahabat ditanya oleh Rasul atadruna manil muflis saudara-saudara tahu kamu siapa orang yang bangkrut? oh Rasul orang bangkrut yang tidak punya uang orang bangkrut yang tidak punya harta Salah kata Rasul. Enal mufnisah min ummati yang bangkrut dari golongan umatku yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala suraqqoh pada satu pihak. Sementara pada sisi yang lain sebelah kiri orang ini juga datang membawa kesalahan karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim. Satu sisi bawa kebajikan, sisi lain bawa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita kata Nabi? Tuhan, ini pahala salat saya, ini salat yang wajib, ini yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya datang orang. Sebentar Tuhan, apa? Dia memang rajin salat, tapi saya pernah dicaci maki. Hancur nama saya. Remuk hati saya Di dunia saya tidak bisa membalas Karena dia lebih berkuasa Sekarang saya menuntut keadilan Betul? Ya Tuhan Sini pahala sholatmu Kasih orang yang kau cacimaki Tuhan ini pahala puasa saya Yang wajib Ramadannya Sunnah enam hari sawalnya Senin kemisnya Ini Tuhan Datang lagi Sebentar Tuhan Kenapa? Dia memang rajin puasa Tapi saya pernah difitnah tanpa benar Dicorengkan arang ke dahi Hancur nama saya karenanya saya menuntut keadilan, karena di dunia di dunia waktu itu, cuma banyak pengadilan, tapi tidak ada keadilan benar, benar Eh, pahla sholatmu kasih orang yang kau Tuhan, ini pahla zakat saya datang lagi, Tuhan, dia memang suka zakat tapi korupsinya lebih besar dari zakatnya menuntut keadilan, sini, pahla zakatmu kasih kalau habis pahala kebaikan, orang yang menuntut masih banyak, diambilah dosa orang yang kita sakiti diberikan kepada kita. Pahala dipreteli, dosa diberikan. Apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Karena itu, dalam konteks dengan fitrah Manusia makhluk yang fitrah Apa fitrah itu? Pertama manusia makhluk yang bertuhan Itu fitrah Mengingkari Tuhan Mengingkari fitrah Yang kedua manusia makhluk sosial zon politikan Itu fitrah Kita tidak bisa hidup sendiri Betapa dan siapapun kita Kita memerlukan yang lain Makan nuansa Ramadan intinya adalah Silaturahmi Nuan Sa'idul Fitri silaturahmi antar sesama cita Ada baiknya saya ingatkan lagi Sebuah hadis Masih mau dengar oh. Selesai sholat aid Sahabat mendengar Rasul mengucapkan Amin tiga kali Amin, amin, amin Ya Rasul ada apa Tadi turun Jibril selesai sholat Mau berdoa Muhammad aku mau mohon kepada Allah Mau kau aminkan Silakan Jibril Jibril doa Rasul amin Doanya tiga macam permohonan. Maka Rasul tiga kali mengucapkan amin. Kalau sudah Jibril yang doa. Rasul yang amin. Apa ya doanya ditolak? Apa isi doanya? Yang pertama ya Allah. Doa malaikat Jibril. Hari ini satu sawal waktu itu doanya. Saya mohon kepadamu. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya. Anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasul mengucapkan. Amin Renungan buat kita Itu sebabnya barangkali Sesibuk-sibuk di Jakarta masih mau mudik Nemui orang tua Yang kedua Ya Rob, saya mohon kepadamu Jangan engkau terima Puasa dan ibadahnya Istri yang durhaka Kepada suaminya Amin Kedengeran Bu ada ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana? Hah, hadisnya tidak menjelaskan itu. bu. Lo menang sendiri. Yang jelas suami itu presiden rumah tangga. Dimintakan tanggung jawab tentang istrinya. Nah istri suargo manut neroko. Katut. Ketika pulang Isra miraj saja Rasul bercerita Aku diperlihatkan neraka Neraka ya Rasul? Iya Lalu? Aku lihat isinya kok kebanyakan perempuan Perempuan? Perempuan Laki bagaimana? Laki juga tidak sedikit Cuma kebanyakan perempuan Ya Rasul Apa mereka tidak sholat? Sholat Apa mereka tidak ngaji? Oh rajin mereka sama suaminya Kenapa banyak mereka di sana? Rasul senyum dan menjawab, Hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Ini penyakit turunan. Oi, ngaku oi. Lalu yang ketiga, Ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu,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 Mengedepankan perbedaan dan bukan persamaan Sudah waktunya kita berbeda Tapi tetap bergandengan Tetap bersama menyongsong hari esok yang lebih baik Mintalah Ridho ibu bapak Suami kepada istri Istri kepada suami Dan memaafkan sesama saudara muslim Sehingga kita benar-benar kembali kepada fitrah Terima kasih dan mohon maaf Semoga ada manfaatnya Ausikum wa nafsi bitaqwa Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh